Untuk menghadapi kompetisi yang semakin ketat di dunia kerja, kamu memerlukan strategi yang tepat dan cerdas untuk memenangkan persaingan. Salah satunya dengan memiliki sertifikasi BNSP. Apa itu sertifikasi BNSP? BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan dan ini bertugas untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi. Dengan memiliki sertifikasi BNSP maka kamu akan mendapatkan pengakuan akan skill, keahlian yang kamu miliki secara profesional dalam skala nasional. Tidak usah khawatir, untuk kalian yang sekolah di SMK seni terutama di jurusan TKRO setelah lulus kalian akan mendapat sertifikasi dari BNSP. Ayo gabung bersama TKRU